Assalamualaikum uh, Ini aku mau Unboxing Atau melakukan traveling explore Ke coban perawan Dimana disitu nanti Saya akan uh, Penelusuran dan ungkap Makhluk-makhluk situ. di sini aku ditemani 4 kru saya uh, Tim Ratu Bidadari Ada kameramen satu Terus tim make up Saya satu Satunya lagi sopir saya dan satunya lagi Yang membawakan barang Jadi saya ditemani empat tim saya Tim Ratu Bidadari Ikutin perjalanan saya Dan jangan lupa subscribe channel Nanu Wijaya Pranata Ya guys, Assalamualaikum Baik, sekarang aku sudah berada di lokasi Cuman aku harus ngebrang di sini Jadi mungkin, berang, mungkin lima puluh meteran sungainya sangat besar banget. ini mungkin namanya adalah Sungai Brantas. diatur masih ke tanah dan jauh banget perjalanan mungkin uh, satu jam sampai ke lokasi. Oke. yuk Yes. Jadi di sini aku melihat sosok Jim, sosok perwujudan macan putih yang menunggu. Ini. Jadi dia menunggu di sini. Saya akan menjaga berkomunikasi. Assalamualaikum. Selamat berhenti. Kita mau pinter. Umurnya macan putih yang menunggu di sini, itu umurnya 800 tahun. Sekarang tanya lagi, taman korong ikut bagus, ah, Dia mau guys jadi sosok gaib macan putih di sini kan, saya tanya, kamu mau ikut saya? Ya, dia mau, terus cuman dia minta cuman dia minta dimasukkan ke sini ke cincinku ya yang... jadi gini eh uh, pot, apa sosok macan putih yang nunggu di sini dia berusia 800 tahun jadi dia sudah di sini sudah apa lamanya sudah 800 tahun dan tadi dia saya ajak bicara kamu mau ikut aku enggak Iya dia mau cuman dia mintanya dimasukkan ke cincin saya ini ini cincin saya ini berlapis emas 14 gram ini emas dan ini berlubang ini adalah emas jadi dia saya akan masukkan ke cincin saya Oke saya akan masukkan uh, macan putih ke cincin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kamu baik macan putih Mancing-mancing-mancing oh, Alhamdulillah Alhamdulillah Ini adalah kepalanya, dan ini adalah badannya, ini adalah ekornya. Jadi saya ingin dorong untuk saya masukkan ke cincin kain. Setelah mulai itu diajak mencari macan putih. saya makan itu diajak mencari macan putih. Setelah mulai itu diajak mencari macan putih. Inilah laknai. Sirullah Puncak, ullah pipa, dirulah dicatullah sifatullah kusutullah dirulah dicatullah sifatullah kusutullah simpanya kita sudah ada e, macam putihnya sudah masuk ke jinjing saya dan oke kita perjalanan ke tempat lokasi yang sudah saya tadi dapat oke alhamdulillah, alhamdulillah. air terjun atau coban perawan dimana disitu aku banyak sekali melihat sosok-sosok goib. jadi perjalananku dari awal pertama aku kan menyebrangi sungai sungai itu sangat lebar banget mungkin kisaran 50 meteran lapas nah, pas perjalanan perjalanan-perjalanan aku menemukan sosok melihat sosok macan putih Nah, terus aku datangin itu uh, umur kamu berapa tahun dia bilang umurnya 800 tahun jadi dia sudah nunggu di uh, tempat itu udah 800 tahun nah, terus saya coba bicara lagi kamu mau nggak ikut aku dia menjawab ya aku mau, cuman aku mau uh, masuk ke cincin kamu jadi uh, dia masuk ke cincin saya nah ini cincin emas dan ini beratnya 14 gram, jadi cincin saya ini bikin emas e, seberat 14 gram, jadi makan ini tadi e, minta untuk dimasukkan ke cincin saya ini. Nah, dari situ perjalanan untuk e, sampai ke berjun atau cokhan perawannya. Di situ sangat banyak sekali sosok-sosok cewek-cewek jadi semua yang ada di situ adalah makhluk-makhluk goib makhluk, -makhluk, makhluk kakak-kakak mata yang masih perawan atau yang masih cewek-cewek semua dan disitu aku melakukan ritual dan aku mandi disitu, cmedi, bersapa, berjam-jam situ, dan akhirnya sosok-sosok baik itu menawarkan diri untuk menjadi abdi dalam saya, untuk menjadi pengikut saya jadi kosong kait di Keban Perawang sekarang sudah nggak ada atau kosong karena mereka sudah masuk ke apa selendang saya. Jadi mereka saya masukkan ke selendang saya. Saya kan ini adalah selendang, ini selendang umurnya sudah ratusan tahun. Ini selendang ini sudah ada sejak zaman kerajaan yang saya peroleh. Jadi sosok-sosok kait itu -sosok tadi yang ada di situ sudah saya masukkan ke sini. Jadi, makhluk-makhluk gaib -makhluk yang masih perawan atau sosok-sosok kaget banget, mereka sudah masuk ke selendang-selendang saya ini. Dan di sana sudah nggak ada lagi, jadi di sana kosong dan tidak ada makhluk halusnya lagi. Karena mereka sudah saya ambil, mereka jadi abdi dalam saya atau jadi pengikut saya. Ini selendangnya, guys. Coba kamu lihat. Dan ini adalah tali pocong, bukan sembarangan. Untuk mengikat ini adalah tali pocong asli, tali pocong asli Ya, ini serendangnya Ya, udah gitu aja guys, sekarang aku mau balik Jangan lupa subscribe channel aku ikuti Perjalanan aku, traveling eksplor aku ke tempat-tempat misteri, ke tempat-tempat yang horor, yang wingit dan angker Buat kalian Uh, dimanapun berada kalau kalian uh, punya referensi uh, tempat-tempat angker tempat-tempat yang wingit yang banyak hantunya yang buat orang lain bahaya uh, silakan kamu komen uh, di Facebook aku Naniwijaya Pranata atau YouTube aku Naniwijaya Pranata lokasi dan alamat lengkapnya insya Allah kalau saya ada waktu dan saya tertarik saya akan datang. Oke, okay, assalamualaikum. Ya.